Itu saja muncul di pikiranku Setelah dia meninggalkanmu Ku kembali menghiasi dengan mimpi-mimpi yang kurangka indah Bawa jauh ke alam cinta Oh Tuhan Berikan ku kesempatan sekali lagi Untuk mengungkapkan rasa yang dulu Bendam. Apakah mungkin akan terungkap? Oh Tuhan, berikan ku kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan rasa yang dulu ku pendam. Apakah mungkin akan terungkap? meninggalkanmu ku kembali menghiasi dengan mimpi-mimpi yang terkandung bawa jauh ke alam cinta Oh Tuhan berikan ku kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan rasa yang dulu Berikan ku kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan rasa yang dulu ku pendah. Apakah mungkin akan terungkap? Wow Tuhan berikan ku kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan rasa yang dulu ku pendah. Berikan ku kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan rasa yang dulu ku pernah.